Hai sahabat jurnal, buat kamu yang suka mengkonsumsi buah pisang untuk program diet, kamu harus tahu jumlah kalori yang terkandung di dalamnya, loh. Oke, mari kita simak penjelasan tentang jumlah kalori buah pisang tanpa dimasak. Check this out: Pisang merupakan salah satu buah yang tinggi serat dan rendah kalori. Buah ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan selain bagus untuk pencernaan, buah pisang juga bisa menurunkan berat badan. Penting buat kamu yang ingin melakukan diet pisang tahu dulu tentang gizi dan jumlah kalori yang terkandung di dalamnya. Berikut adalah kandungan gizi dan jumlah kalori yang terkandung dalam buah pisang berdasarkan ukuran dan beratnya. Buah Pisang Ekstra Kecil Dilansir dari Fat Secret, buah pisang yang berukuran sekitar 15 cm mengandung kalori sebesar 77 kal, 0,27 gram lemak, 0,88 gram protein, dan 18,5 gram karbohidrat. Buah Pisang Ukuran Kecil Dilansir dari Fat Secret, buah pisang yang mempunyai panjang antara 15-17,5 sampai cm mengandung kalori sebesar 90 kal, 0,33 gram lemak, 1,1 gram protein, dan 23,07 gram karbohidrat. Buah pisang ukuran sedang Dilansir dari FatSecret, buah pisang ukuran sedang yang mempunyai panjang sekitar 18-20 cm mengandung kalori sebesar 105 kal, 0,39 gram lemak, 1,29 gram protein, dan 26,95 gram karbohidrat. Buah Pisang Ukuran Besar Dilansir dari Fat Secret, buah pisang dengan ukuran panjang antara 20-22,5 cm ini mengandung kalori sebesar 121 kal, 0,45 gram lemak, 1,48 gram protein, dan 31,01 gram karbohidrat. Buah pisang ukuran ekstra besar Dilansir dari Faksekret, buah pisang dengan ukuran panjang 23 cm atau lebih ini mengandung kalori sebesar 135 kal, 0,5 gram lemak, 1,66 gram protein dan 34,72 gram karbohidrat. Buah pisang berat 1 ons. Dilansir dari Faksekret, buah pisang dengan berat 1 ons mengandung kalori sebesar 25 kal, 0,09 gram lemak, 0,31 gram protein, dan 6,48 gram karbohidrat. Buah pisang berat 100 gram Dilansir dari Faksekret, buah pisang dengan berat 100 gram mengandung kalori sebesar 89 kal, 0,33 gram lemak, 1,09 gram protein, dan 22,84 gram karbohidrat. Itulah kandungan gizi dan jumlah kalori yang terkandung pada buah pisang sesuai dengan ukuran dan beratnya. Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat buat kamu. Sekian video kali ini. Terima kasih.